Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama-sama TZ Hari ini kita ngangon sapi di kebun karet guys Karena di kebun karet masih banyak rumput-rumput hijau nah, Di belakang saya ini kebun karetnya guys Jadi kita angon di sini aja guys Avatar, Avatarnya lagi asik makan nih guys. Rumputnya hijau-hijau. Ini umurnya 2 tahun lewat guys. jenis kelamin jantan nih Nih, sapi Boy, guys. Ini udah dua tahun, guys. Guys, pokoknya udah mulai naik. ini induknya guys ini anak sapinya induknya baru bunting sekitar dua bulan guys ini anak pertama ya avatar namanya guys kita angon di pinggir kebun karet guys, ini kebun karetnya tadi kita angin di sini, rumputnya subur subur guys.